sampai Pak Jokowi itu adalah sosialis elitis dan sosialis kapitalis karena dia mementingkan BUMN, sosialis elitis dan mementingkan oligarki sosialis apa kapitalis elitis ketinggalan, dua-duanya elitis bottom of pyramid nelayan, kiri sosialis, buruh, kiri petani, di kiri, dan UKM nggak dipegang, benar. Karena prinsipnya memang elitis, jadi memenangkan BUMN. Nah, karena kita batal piramid, begitu kita jadi 001 BUMN tinggal lima, Ngerti gak? Tutup semua BUMN. Jadi nggak ada kementerian BUMN. Dimana sih di mana sih dunia ada kementerian BUMN? Hanya di Indonesia Pak, sama Tiongkok yang lain nggak ada. Gitu, ya. temasek aja. Atau ke sana, Malaysia sama Singapura itu bukan di bawah kementerian ya? Oke, biar anda kebayang ya Mulai ini. nah ini saya mau menciptakan Nah, prinsipnya MMP adalah bottom of pyramid Nah, sekarang kita bicara UKM UKM kalau mau nyari uang, kemana? Akhirnya kita menciptakan yang namanya Santara Santara adalah Urundana Urundana kita membuat 27 Juni 2018 berbasis blockchain, Kita luncurkan Satu bulan sembilan perusahaan, bulan berengang sembilan perusahaan. Tiga bulan kemudian, Oktober, saya ingat, kita di sama OJK. Priip, pelanggaran, jepret. Waktu itu kita dianggap melanggar undang-undang bursa 1995. dua bursa hanya boleh bursa sebilang lima itu artinya udah lima presiden jadi bener ternyata peraturan tuh belum berubah sekian lama terus kita bilang, pak kita untuk funding ini oh begini mas, masalahnya anda melakukan sesuatu yang belum ada peraturannya saya bilang, pak kalau belum ada peraturannya di negara maju seperti Eropa, Amerika, Singapura pakai namanya regulatory sandbox selama tidak melanggar hukum, gak bunuh orang, kami boleh jalan oh nggak bisa pak di Indonesia itu semuanya harus ada aturan. Saya bilang gini Pak, di agama saya yang Islam, semua ini halal kecuali yang Allah haramkan, bener Tapi anda ini semuanya haram kecuali yang anda halalkan berboleh jalan. Lo lebih sakti dari agama gue ya, bener <tuh> Paham, prinsipnya, ini. Ya, kan? Semua nggak boleh diharamin, kecuali yang gue halalin, bener nggak? Allah aja bilang semuanya halal kecuali yang gue haramin di balik bisa kan? dari Tuhan gue sih bilang gitu, agak kaget ya begitu saya ngomong gitu jadi kita ini pengusaha harus gak ada matinya pak menekan hmm, aja terus gitu kan akhirnya kita FGD gini gini nama pak, kita di freeze selama freeze itu equity ya, mengawai kita banyak 200 juta, 300 juta terus nanti kita memperbaiki sistem nah to make story short, kira-kira September 2019 beranggir 9 bulan, 11 bulan saya nggak sabar, saya bilang sama nggak ratu. Ya, gila kok nggak sabar. Gila, ini negara hukum mau nolong UKM, susah banget belingan. UKM nyari banget. Tapi seorang dia punya sepuluh cabang, ayam geprek. Tapi kan sebenarnya saya langgeng punya aset. Dia mau buka cabang kan nggak bisa. Saya bilang gitu. Kalau kita kan bisa banding, equity-nya kita ngerti gak maksudnya? Gitu. Dan ini prinsipnya kan bagi hasil. Iya kan? kan bagi hasil gitu. Wah, kok ini nggak ada juga sepuluh nggak ada segala macam gitu. Akhirnya saya ketemu pada lansia, ya, guys padahal saya saran gini mas, kamu punya masalah main sama dulu kami itu ada masalah mau buat TV lokal ternyata sudah ada peraturan buat TV harus nasional karena itu lokal gak boleh tumbuh jadi kami bukan lah. katanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara gitu kira-kira dia gugat menang, akhirnya lahirnya JTV ngerti ya? oh gitu jadi apa? Sampean bukan negara oh anda, ngomongnya kan anda anda, bahasanya dia, ada. Terus, sebelumnya kamu belajar ke sejam, gitu ya? Di sejam itu adalah muka kamu stop. Kece, kalau Shanghai itu adalah bursa efek Indonesia. Senjem itu yang kamu bangun, kan? Gitu ceritanya. Oh iya, Pak, dan dia artinya manajemen Cina, kan? Jadi, apa-apa dia ngobrol. Oke, siapa? Itu udah akhirnya saya buka saya kan, apa gugat saya OJK benar? ini kan kita kalau pengusaha enggak boleh ada mati, ya, benar? akhirnya pun saya gugat benar. gugat OJK perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba <tuk> boleh, saya harus mencari alasan apa menggugat negara nih gitu ya saya gugat OJK perbuatan Nah, hukum yang dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Gitu, begitu saya disodor ketua OJK push riba, sore langsung keluar. Santara lulus OJK, bener, bener. itu. <tik> nah itu sejarah singkat kita bener-bener kita kalau mau fight untuk sesuatu prinsip kita kita nggak boleh lemah, pak panjang aja terus gitu, Ayo keluar juga.